jumpa lagi di channel bukan televisi, guys. Sekarang kami berada di Pinogu. Tarik, tarik. Bone Bolango, guys. Uh, seperti yang anda lihat sekarang, inilah uh, akses jalan Pinogu. Wow, Wah, menantang, guys. jangan lupa subscribe channel bukan televisi guys sampai jumpa